<tuk> Enak sih, mancing. Udah, jam tiga nih kok. Istri ini Ngopong nenek putri. Kayu yang Biasa. <tuk> <searches> <tuk> <tuk> Sorry bro nggak nggak bro Setetes Setetes Setetes mas Larang men dong Dan, segendul? mas? Harap mas? ini ngekom yang ini kita kesibukan lah Kita kenapa masih? aku dulu mas? Udah kan terus? enggak, mana itu, Pak, kan ada judul, oh, oh. berarti kan kayak dibuat sampai di bawah loh, tangsi, ya wes rawapoh, yang gairah justru selesai lo mas oke, Rekon yo iki. Mas. Oleh, oke, mas. Bayang, mas. Di, dulu lumayan ya mas lumayan ah nah, iya. ya mas.. be70s timbang ruho ya duit, nah, iya, nah, iya. nah. ya guar bur... bur... bur... nah. aku tapi kunci ora wow. piknik dari virus ae ngene gelasmu apik aku komandan saya cilik-cilik masing begini udah dihitung nah, umpannya umpani katanya Satu satunya kerry lumayan ini larahan nah rantok. gua cek ini mau stik kembali tidak cacingnya seguyang-guyang macam cacingnya sekali pangan itu utri panting kau yutul terus hai hai hai ini tidak orang-orang mancing, turun-turun lebih enak-benak masalah itu beres diputus ke pacar gue masalahnya apa? mati lah anak-anak yang aku lagi aku bilang anak-anak baik baik-baik beragablik-beragablik yuk pilih oh. ini mas, kadang-kadang ini sabar, tenang ketengahnya gempet kosong hati yang tersakiti itu adalah motivasi untuk membuat kita maju. Dumoral iki kandhane wong toko Bukan bengku Mancing mania mantap. Siling ro, timbang kowe. Wes rokokku mandi yo. li song sugeh lho sugeh ah. nah, eh, susah Tuku, Duh, melestarikan alam gini gini. daripada diobat Tentang di Eh ayo Eh tadi Tadi yuk Masa ngulang Ini patuh Luang ini Luang ini Luang ini No. Uh. Hmm. Ya. Nah. Ah, Come